Dengan Macam lagi lapar Tepat sasaran tembak Macam sniper uh, Di internet gas tengah mati Ketemu langsung pada lari lari maki makanan tiap hari Bawa santai tetap ku jalani Saku rata semua pembenci Kan ku tunjukkan dalam satu aksi Terima kasih.